oke okay, bosku welcome back to channel Kang kangaloin ya oke okay, kali ini seperti biasa gue main lagi di 5layon megaways ya bosku ya oke ini langsung saja kita login kita squeeze aja bosku ya kita spin-spin dulu guys ya kita gulik spin dulu 30 kali saja kisah. buat kalian yang baru datang atau baru klik video gue ya ya jangan lupa dibantu like, comment, dan dibantu subscribe juga bosku ya buat kalian yang ingin tahu rtp atau update pola terbaru 5 lain mega was, was, kira, tempatnya di sini, disini jangan lupa ya buat kalian juga yang mau request pola atau mm, kalian punya pola gitu kalian bisa komen kan saja guys ya nanti gue coba juga kalau lumayan kreatif, lumayan kita bikin ser-ser lagi gitu was, kira pola dari siapa pola dari ini di cek Oke kita cek kalau ya, lalu baguslah nanti kita coba dan gue apa namanya upload videonya lagi tuh guys ya Oke kita kembali gelapin ke gamenya ya. hmm, dari orangnya lumayan ada konek-konek-konek connect -connect -connect. oh ya, bosku ya gue modal seratus kasus kurang satu tuh bosku ya, kurang satu apa namanya skaternya anjay ini gue bawa modal seratus kasus aja ya dengan Hmm, itu sepertinya 2400 guys ya karena kita double change ya itu gila jadi sekitar kedua mulu bos kaya nggak mau sekalian 3 gitu bos ya tar, gitu guys <laughs> ya baru pemanasan baru spin 30 kali belum habis ya <laughs> kalau di kelas disini oke okay, guys ya namanya masih pemanasan ya guys ya oke kita lah, turbo spin kali ini bos kisah. kita lah coba langsung selesai kita turbo spin kan hmm, 30 kali kisah. Standar kita harus aktifin yang centang paling orang bosnya kan gue. Kalau habis quick spin kita spinnya. Centang dimatiin semua, kita spin 10 kali bosnya. ya iya gitu bosnya. Kali ini gue ini apa namanya? Coba rubah bosnya. Langsung kita Apa? Turbo spin bosnya. Kita coba cek turbonya dapat nggak guys ya? Waduh. Rekal nggak dapat gitu ah, di lagi bosnya harusnya gue langsung 10 jual 10 dulu enggak usah ini kan langsung semua satu lagi please turun nggak dikasih cewek. kalau ini apa namanya konekannya sih lumayan usia ya. banyak bukan bisa konek terus gitu ya. tapi cuma skaternya agak lumayan sulit sih was ya oke not bad kita coba dulu was ya tanpa kita lalak apa namanya skip-skip dulu oke okay, masih belum dikasih sama sekali otak-rotak oke okay, udah habis ya kita coba buat jentang apa namanya yang belakang cuy kita 50 kali gaskin cuy apa namanya yang belakang tuh lupa gitu sih ya la la skip animasi untuk okay, lagi apa ya lupa gitu ya oke okay, masih belum dikasih sama sekali apa apakah ini akan menjadi awal-awal seratus 100 kali yang pertama yang belum dikasih subscribe. Ternyata itu dua lagi, cuy. waduh bos bos boss. Oke, ya kali mah tuh. Di, di, di luarnya tuh koneknya lumayan Bos ya. Ihnya tuh numpuk-numpuk mulu, cuy. Bisa konek-konek mulu, Bos ya. Dan portalnya juga lumayan, Bos ya. Oke, oke, satu. wih wih kiraan dua, cuy, dapat, Bos ya. Wah ini ini ini, wih tinggal kali spin lagi tuh, bos, ya. kita ambil yang saya alat sama oke kita pertama, wah jadi please perkelian. Waduh, enggak ada wheel sih. Oh, Olahlah, wih sampai sampai berapa kali? Kau tuh tugas biasa Sekarang satu, wih dapat. Wih, oh tapi sama sama ceria sih. Kayaknya sih dapatnya sama saja tetap enam bersih lah. Tetap enam sih lah. Cepat. Nah kan plusnya enam sih. Sama saja maksudnya mau berapa kali? Sih, berapa dapat? pernah dapat berapapun <laughs> lanjut dapat berapapun login yang itu dapatnya sama selamanya kataknya enggak dikonek cuy ada perkalian juga bos gue ngomong-ngomong nggak -ngomong, ada sama sekali yang konektor tadi kita belum dapat nas juga masalah ngomong-ngomong bisa kayaknya belum dapat bos ya oke masih ada enam kali versi bus wih diwih itu sayapnya cuy ngomong-ngomong belum dikasih cuy banyak sekali banyak sekali banyak sekali juga banyak free-spin free, free juga gak dikasih sama sekali masjid ya lanjir oke oke oke oke oke oke oke oke oke oke pertama nih kalau kalimat buah cuy dapat nyaran-nyaran lain nih nasi yang pertama cuy lihat wih masih cuma satu spin salah uang cuy ya lanjir emang biar gak dikasih apa-apa masjid ya enggak apa-apa masjid ya nah, banyak juga lah ini cuy. kita stop dulu aja nah, masjid ya kita stop dulu aja itu lah di situ kita turun berat kita kelaskan balik free spinnya lah maksudnya kita digaskan selesai ratus dua puluh saja cumi nggak mau ngomong kita dapat segitu sih lumayan itu kan kita nggak harus mm, balik free spin juga maksudnya kita kan cuma lah, dapatnya lah gratisan misalnya gitu. oke kita ambilnya lah nah sehat misteri misalnya misalnya berapa total hmm, sama lah gitu ya Misalnya enggak terlalu bagus bosku lah, itu malah bisa selekt juga sih ya. Oke, dapat memang guys, ping kita kelaskan sih bosku ya. Semua dapat sih karena kita barusan kalau di minimal malah bosku, kalau kita di beduar, tebuari empat ratus kan kita bayar, pingnya ratus empat puluh. Kita cuma dapat seratus tujuh puluh, berarti kan kita belum dapat sih ya. Ini ngomong-ngomong mana? Uh. Wah sayang sekali sayap. Uy, aduh. Ini adalah lagi enggak dikonek cuy ya. Sayap Sayapnya dua aduh aduh aduh koneknya cuma dua 2 cuy enggak tahu muskil. Eh, ini yang dinamakan profit cuy ya. Kita beli 120 kita dapat hasil lebih uskil kita abet bosku Wih Baik sini, baik sini. Ngeri usia Kalau dapat kayak gitu tuh gila usia Wih ini kenapa lah, kayaknya sih oke kita ambil ya enamnya juga sih ngeri sih gitu jadi dapatnya ngeri sih ya. Sayapnya full kalau ada di kelas ini, waduh kepanggitan juga ya. Oh ya enam kali lagi bahas kita ambilnya yang enamulu bahas kita karena apa kan yang lebih besar perkelahiannya guys. ya. Oke cek connect kelas si di silan ketiga speedin jelas alat dulu peluang jadi lagi apa aja sekali corner lima land yang dapat Soalnya yang sekarang itu bosku, ada bener-bener nggak juga nggak bau, ya profit lagi, cuy. Hmm, kita rela, biasa selesai, selesai. Kita lalu udah, kayak ini, kita naikin buatlah lagi, gitu, ya. Ini, kita spin dulu, masih kita rela. Saya ah, ini bagus, nih, ya, cuy." Oke, okay, udah, ke Oke, okay, masih ke -warnak. ini, ini sih ya, cuy. Wih, gila, enggak, tuh. kan, cuy, cash kan, koi, wih, apa rela, tuh ada anak juga bos ya. Oke, okay, gaskan joystick ku kita out di wi wi 4.800 kita gaskan saja bos ya. Seperti biasa ambil yang 6. Gaskan bos gue. ini dapat enggak dapat kita udah sih. Karena kita udah 8 menit lebih harusnya sih ini selesai selesai kita harus 10 menit bos kan ya. minimal. 9 menit lah, 10 menit lah bos ya. Oke, okay, squeeze kita dapat kita gaskan. Uy. Oke. Okay betul kalau sekarang sekarang ini kalau enggak ada yang cari apa lah dapat mereka bos kelihatan nggak enggak sensasi cuma mereka tapi nggak apa apa kita dalamnya juga lah yang penting koneksi ya oke luat biar bos kita spin lagi oke okay, dapat kalian lah lah koneksi cuma cek dua saja bos dia nice oke aku lihat sih oke tiga puluh enam kado wah yang ini harusnya bos kaya. yang di yang dia apa namanya di perkali keuat duh coba coba oke okay. mantap itu saya yang terakhir nggak connect notepad mantap satu satu cerita oke okay. ini udahan okay. nah, sih oke okay. masih oke udah dapat sepuluh menit kalah pun loh jadi nggak apa apa ini harusnya sepuluh menit sih oke okay, bos lihat yang baru gabung baru klik video kucing okay, jangan lupa dipantul like komentar dipantul subscribe ini Wah wow, ini free spin terakhir ini menakjubkan sih wih satu tiket satu berarti satu lima aduh harai. oke mas kira harai yang baru datang atau baru klik video gue jangan lupa dibantu like komen dan dibantu subscribe cuy, ya buat kalian juga yang punya pola kalian bisa komen kan saja mas kira kita jumpa di video berikutnya mas kira see you bye bye guys